sekarang kamu miskin kamu gak bisa nyalahkan pak jokowi sebelum pak jokowi presiden kamu sudah miskin <SILENGALAN> ya artinya yang memiskinkan itu presiden apa takdir takdir makanya wa anna wa wa wa wa jadi kita miskin ya karena keadaan allah kita kaya semuanya semua itu karena allah tapi kita terjebak hukum modern anak presiden ini sejahtera, anak Iki ora, ya mungkin secara bahasa syariat mungkin ada benarnya, tapi kita-kita ini kan dilatih ilmu hakikat kan tak ulang malam telulah selalu hijau maksudnya ilmu syariat cek oh kok pinter-pinter buang, cek gobloknya kan gitu-gitu mendaftar wali ke ilmu iso ini penting saudara kan jadi saya ulang lagi makanya di Quran itu ilmu tertinggi diantaranya menurut orang-orang kuulillah zumadharhum fi khautihim ya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 Masa menurut saya sudah dilemah saya hidup lagi Memangnya kita sekarang bisa hidup karena kita Tahu-tahu ya hidup Tidur anak emang melarat, pesek, elek Orang lain tidur anak Mulyo, Kita kan tidak pernah bisa milih Milih bapak ya dari orang Ngerti-ngerti anak emang anak Arlani, Sudah gak tahu Artinya gini ya Sudah ya Allah ketika saya hidup Ya gak tahu kenapa saya hidup, pasti engkau yang menghidupkan Ketika saya mati juga gak tahu Kenapa saya mati, pasti engkau yang menghidupkan Dan memati Kan, maka saya akan baik-baik saja di akhirat Karena ketika di dunia Tuhannya yang engkau Ketika di akhirat Tuhannya Dan sifat engkau tidak akan rubah Tetap Arhamur Rahimin Makanya dulu wali-wali itu Kalau mau mati ya santai aja Saya Umar bin Abdul Aziz itu ulama-ulama dulu Kalau mau meninggal itu, kalau keluarganya nangis Marah besar, memangnya mau kemana Kamu nangisin saya, Lah ya, kamu kan mau mati Memangnya mau kemana kalau mati Ya kembali ke awal, ya susahnya apa Di dunia ya Allah, di akhirat milah Allah Inna solati wa yamaha wa mamati, ma nilai rokoknya nganai sampeyanus melarat orang wanimati, wah aneh tenan ya, karena sampean tahu mungkin di akhirat lebih miskin lagi kan, karena <laughs> yo repot yo nah, yo Coba kalau dari awal kita menstatuskan diri kita yo yo yo yo yo yo yo yo Kehidupan adalah momen untuk cari karir Kamu mensifati kehidupan secara salah Jika kamu terjebak Nyari karir, nyari kaya Coba kalau kamu pakai matamnya sufi Kehidupan adalah pemberian dari Allah Untuk kembali kepada Allah Kematian ya seperti itu Akhirnya ya, santai saja Inna wa wa wa Istri juga gitu Saya tidak sombong Saya itu mulai neka sampai sekarang itu Hampir gak pernah tukaran sama istri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 Ulama dulu seperti itu semua. Imam Syafi'i itu pernah ada orang baik sekali sama beliau. Orangnya itu munafik pada. Tapi kalau setelah keluar dari Imam Syafi'i, dia memaki-maki Imam Syafi'i. Suatu saat beliau dikasih tahu, orang yang tadi muji-muji jenengan itu di luar maki-maki jenengan. Imam Syafi'i itu guyu, guyu semua bukan. Alhamdulillah, muridnya kan janggal. Ini dikasih tahu gini, Alhamdulillah. Alham... Kenapa ya, Imam Syafi'i dia kan di luar maki-maki jenengan? Berarti aku orang wibawa, dengar Ya jadi. <laughs>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 Coba kalau kamu mensatukan makhluk tetap makhluk, kritiknya tidak penting. Selesai kan? Selesai enggak? Ini problem anda ada wali itu, Kalau dikritik ya susah. Makanya ada wali itu problem menurut saya. Makanya saya agak ingin gak jadi wali itu Karena hanya wali hidupnya itulah ya, orang dulu tuh semudah itu hidup, gampang saja.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 karena dia dengan mati berarti rohatan mengguli syarrin keburukannya tidak terulang lah, lah keburukan tidak terulang lagi itu saya apa buruk? saya makanya kaya minta saya ini cek menengah saya ini menengah makanya suatu saat kalau ada gitu kamu harus bilang apa? saya, pun buatan jahat ma'alih, mumpun mati <laughs> jadi kayak apa coba? coba sekali-kali statuskan kalau al hayat adalah ziyadatan lana fi kulli khairin Al-maut adalah rohatan nanah mingkuli, sehingga kita hidup ya happy, mati juga happy, tidak masalah terus misalnya kamu ingin, tapi anak bujoku iya memang selama hidup anak bujoku bahagia peta ya, tambah musibah ya cok. malah sombong lagi kamu, seakan-akan kamu Tuhan yang bisa mesejahterakan manu orang itu buat wes ndungom muko-muko nang mati mal <laughs> karena enggak jelas. Ya ini penting ini saya utarakan jadi ini sa'ajcil juz 1 wa asma. Makanya kata Rasulullah ala jabu Ini penting nama itu penting. Karena sekali nama ini saya coba misalnya orang sepakat darani fir'on itu wujida alam al yakun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 yang menjadi tidak nyaman karena kamu salah bikin status hidup untuk menggapai cita-cita, untuk sukses kamu kamu bisa menikmati, yo yang menikmati, copet yang menikmati rumah kamu yang ingin bahagia, aku juga hidup rumah kamu yang ingin duit aku juga hidup coba copet kamu tanya, kenapa kamu nyobet? ingin punya uang? banyak lalu saya kiai kira kok sering dakwah kena opo, itu repot gak jawabnya, maksudnya dan nak jawab dakwah no Islam aku di barep apa, apa Waras berarti, Ini, apa? <tuh> ini penting saya utarakan, makanya saya itu mau ya, mau ngajar itu di antaranya itu. Al-ismu ya dulu ala musamma. Maka itu hebatnya Quran. Quran itu ketika menjamakkan kata ilah, itu diulang. Kullau kana ma'ahu alihatun kama kata Allah. Karena lafaz ilah itu gak boleh dijamak. Itu jamak kriminal. Ini. Dokoda kriminal gimana coba? Kalau Zaidun itu satu, boleh nggak kamu mengatakan Ja'a Nggak boleh kan? Kalau Zaidun satu, boleh nggak kamu mengatakan jazaitun? Nggak boleh kan? Sama ilah itu satu apa dua? Satu. Boleh nggak kamu katakan ilahani dua tuhan? Nggak boleh. Makanya Allah kalau mengatakan alia itu kulaukan nama ahu alia andekan, lau itu andekan. Itu aja masih ditututi kama Sebagaimana mereka katakan karena lafad ilah itu tidak pernah punya jamaah alihah makanya Allah ngerti kan nama'ahu aliha masih ditambah ikamah yahpulun tapi itu kata mereka kira-kira gitu maka kenangan saya sama Mbak Turekhan. saya ini masih pernah cucu sama Mbak Turekhan karena saya, eh, saya kandung namanya Fatimah itu abahnya itu orang sini Fakhriyah itu ibunya itu orang kudus makanya saya ini ya turunan kudus, turunan takseh itu kalau Mbak Turekhan, kalau hari kematian Yesus itu kan ditulis hari wafatnya Yesus. Baturayakan kan tentu meyakini Yesus itu Isa. Isa itu tidak mati tapi diang. Makanya di kalender kudus sampai lihat itu kan. Matinya si Be Isa kan ada dalam kurung si Be Isa. Jadi yang mati itu si Be Isa. Karena kalau yang mati Isa kan menyalahi quran wama kotaluhu wama walakin subiala. Maka ditulis kematian si Be Isa. Hanya Almanak Kudus yang lainnya enggak karena sudah ikut bahasa nasional. Saya pernah agak bantah dulu, masih muda. Bo, ditulis gini saja, kematian Yesus dalam kurung katanya. <laughs>